Saya menyapa para saudara-saudari Ononiha Katolik dimanapun berada, ya Ya'ohu. Saya katekis ingatan sihura mengajak para saudara-saudari Ononiha Katolik dimanapun berada, mari bersama-sama mengikuti perayaan Paskah Ononiha Katolik di seluruh dunia lewat jum yang tertera di flyer berikut ini. Perayaan Paskah kali ini dipimpin oleh Pastor Gregorius Fau Fiction keuskupan Sibulkah. Perayaan Paskah merupakan momen kebangkitan iman kita umat Katolik. Maka jangan sia-siakan waktu ini. Mari bersama terlibat dalam perayaan ini. Tuhan memberkati kita. Yaum.